Kita mulai video pertama hari ini dengan sebuah video viral dari TikTok yang cukup aneh Video ini direkam oleh seorang cewek yang tinggal di daerah pedesaan yang sepi dan jarang penduduknya di mana rumah yang Doi tinggalin itu banyak dikelilingin sama rumah-rumah yang udah kosong Dan udah ditinggalin sama pemiliknya tanpa alasan yang jelas Tapi suatu malam tiba-tiba Doi itu ngedengar ada suara-suara aneh yang bersumber dari rumah-rumah kosong yang ada di sebelah rumahnya dengerin baik-baik Kedengeran jelas di video yang tadi ada suara seperti orang yang sedang menyapu padahal cewek ini mengaku kalau Doi nggak punya tetangga dan rumah di kanan kirinya itu kosong semua So, fenomena ini pastinya cukup aneh ya. Tapi jujur nih ya, menurut gue video kayak gini tuh masih memungkinkan banget untuk diedit. Karena nggak susah buat ngedit video kayak gini. Tinggal diganti suaranya aja sama suara dari video lain. Tapi, mengingat mbak ini yang tinggal di desa dan kayaknya doi nggak ngerti tentang ngedit-ngedit video. Jadi, keaslian video ini mungkin masih bisa lebih dipercaya. Dan pas gue bacain komen-komennya, banyak yang minta ke mbak ini buat ngasih lihat situasi rumahnya pas siang hari. Dan begini penampakannya. Jadi ini suasana kalau siang ya. Itu bukit gitu. Rumah kosong. Ini samping kamarku ini belumbang. Eh apa, kolam ikan gitu. Di situ sumur. Belakangnya kebun. Nggak ada rumah, di situ kebun. Terus kalau di situ kuburan. Terus dibalik bukit ini juga di sana kuburan gede. Dan ini depan rumahku ada pohon sawo. Pohon rambutan. Ini di atas ini tuh di baliknya tuh kuburan gede di sana. Ini bukit-bukit. Tuh. Ini rumah kosong, rumah tante aku. Sini di situ ada kebun pohon bambu. Itu juga rumah kosong, nggak ada orangnya. Mbak ini ngasih lihat rumah-rumah kosong tetangganya yang ada di sebelah rumahnya. Gak cuma itu, di sekitar rumahnya juga banyak pohon sawo, pohon rambutan, dan juga areal pemakaman yang cukup luas yang gak jauh dari rumahnya. So, banyak netizen Indonesia ngimpulin wajar aja mbak ini sering digangguin sama sosok-sosok astral karena lokasi rumahnya yang sangat strategis. Yo. Ada sebuah potongan video di TikTok yang mendadak viral dan heboh yang diklaim adalah sebuah penampakan sosok hantu ku yang di Kalimantan. Kayaknya sih video ini direkam oleh sekelompok pemburu hantu yang gua juga sendiri nggak tahu tujuannya apa. Tapi dengan sengaja mereka itu kayak nyari keberadaan sosokku yang ini. Allah wabarak Allah Allah melintas tetap melintas tim tim. Tim. tim tim tim itu tim. Allah Allah Allah Wakbar! Allah Wakbar! Allah Wakbar! Allah Wakbar! Allah Wakbar! Allah Wakbar! Allah dia bergerak maju! Allah berkali-kali terekam ada penampakan kepala tanpa badan yang berterbangan di depan sebuah pintu. Dan kayaknya sih, jaraknya itu cukup jauh ya sama cewek yang ketakutan di video ini. Karena kalau diamatin, pengambilan gambarnya itu kayak pakai digital zoom gitu guys. Makanya kualitas gambarnya itu jelek banget. Tapi meskipun kualitas gambarnya yang jelek, masih kelihatan cukup jelas ya sosok kuyang yang tadi. Sosoknya berambut hitam dan ada bagian tubuhnya yang berwarna merah di bagian bawahnya. Dan kalau gua amatin, di bagian bawah tubuhku yang itu ada sebuah cahaya yang bersinar. Tapi kalau gua lihat, cahayanya itu bukan kayak api ya. Karena kalau misalkan itu api, pastinya pas terbang-terbang bakalan berkobar apinya tapi kalau gue lihat-lihat sih justru malah lebih mirip kayak lampu LED yang ditaruh di dalam tubuhku yang itu, iya nggak sih? Selain itu pergerakan kuyangnya juga cukup aneh ya menurut gue. Gerakan kuyang itu random banget dan doi stay di depan pintu itu cukup lama seolah Doi itu kayak nantangin mbak yang ngevideoin doi ini. So, apakah sosok yang tadi itu real or fake? Gimana menurut kalian? Bukan. Video yang ketiga ini cukup sulit untuk dijelasin sama akal sehat. So ada sebuah potongan video dari TikTok yang bikin gua shock pas gua pertama kali nonton video ini. Videonya itu bener-bener kayak cuplikan dari sebuah film horor dan gua sama sekali belum pernah ngelihat ada penampakan kayak di video ini. Perhatikan baik-baik. Ah! Astaga duan! Astaga duan! Ah! Ada seorang cowok yang gue juga nggak tahu doi ini siapa dan ngapain doi ada di dalam hutan itu malam-malam. Tapi kalau didenger dengerin, suaranya itu kayak teriak-teriak seolah doi ini kayak manggil atau nantangin sesuatu. Dan gak lama setelah doi teriak-teriak, ada sebuah telapak tangan yang keluar dari bawah tanah. Tangan itu seolah coba buat meraih sesuatu dan coba buat keluar dari situ. Penampakan tangannya itu creepy banget ya. Warnanya itu hitam legam dan sama sekali nggak mirip kayak tangan orang normal pada umumnya. Tapi setelah gue amat amatin videonya, gue tuh ada ngerasa aneh sama ekspresi orang ini dan posisi kameranya pas penampakan itu muncul. Dimana pas tangan itu muncul, Doi itu sama sekali nggak kaget. Yang menurut gue pastinya aneh banget ya. Secara kalau misalkan orang normal ngeliat ada penampakan tangan keluar dari bawah tanah kayak gitu, pastinya Doi bakalan shock, panik, kaget, dan mungkin kabur langsung dari tempat itu. Dan satu lagi posisi kameranya yang seolah kayaknya Doi udah tahu kalau bakalan ada muncul sesuatu di spot itu. Makanya kameranya itu udah nyorot ke titik itu sebelum tangan itu muncul. Tapi nih ya, kalau misalkan video yang tadi itu cuma video settingan aja, asli menurut gue niat banget sih. Bayangin aja, mereka itu harus gali tanah dan ngubur temennya di dalam situ tengah malam buat bikin video klip kayak beginian. So, gimana menurut kalian? Apakah penampakan tangan dari bawah tanah yang tadi itu cuma settingan aja, atau emang penampakan yang real? komen di bawah. Putih. Video penampakan yang keempat ini sempat viral banget beberapa waktu yang lalu. Karena video ini sempat masuk FYP di TikTok, dan bahkan udah ditonton lebih dari 34 juta kali. So, di video itu ada sebuah penampakan sosok berwarna putih yang nongol di sebuah atap rumah yang setengah jadi. Turun! turun Turun! Udah nggak usah gua jelasin lagi ya, penampakannya udah super duper jelas banget. Tapi kalau gua zoom dan gua perhatiin sosok yang tadi, sosoknya itu nggak gerak sama sekali, guys, dan cuman duduk diem disitu doang. Selain itu, kalau kalian dengerin baik-baik, itu ada suara orang-orang yang kayaknya teriak histeris kenceng banget, minta ke sosok itu buat turun dari rumah itu. Bahkan ada salah satu orang dari bawah yang coba buat ngelempar kerikil ke arah sosok yang tadi, tapi sama sekali nggak ada respon. Tapi kalau ini ya, suara orang-orang yang teriak itu berasa kayak real banget, men. Pas gua bacain komen-komennya, banyak yang bilang kalau video ini jelas-jelas cuma video fake doang dan settingan. Tapi ada juga yang komen bilang kalau sosok yang tadi itu ada penampakan yang real dan auranya baik. Sosok itu cuma pengen numpang tinggal di dalam rumah itu doang. Tunggung. Ada sebuah potongan video live stream dari Noob Team Explore yang creepy banget menurut gue. Dimana di video itu, Doi nyobain buat kencing di salah satu pohon angker yang besar banget. Dan gak lama setelahnya, ada sesuatu yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Ya Allah Wah! Apa itu? Pas cowok itu baru mendekat ke pohon itu dan baru mau mulai kencing, tiba-tiba ada suara yang cukup keras manggil boy ke arah cowok itu. Doi kaget dan secara refleks langsung jalan mundur ke belakang. Dan gak lama setelahnya muncul sebuah kobaran api di salah satu batang di bagian atas pohon itu. Cowok itu langsung buru-buru ngambil kamera handphonenya dan gak lama kemudian kedengeran ada suara orang ketawa. Padahal pas Doi painting pening kameranya, di situ sama sekali nggak kelihatan ada orang lain selain doi. Jujur, setelah gue tonton videonya berkali-kali, gue masih nggak yakin ini video settingan atau video real. Tapi yang pasti, ini adalah video live stream. So, pastinya bakalan lebih sulit ya untuk bikin video settingan di video live stream, walaupun masih memungkinkan. Oke, okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.